Golkar adalah partai besar yang sudah memiliki akar rumput yang kuat. Sejak Orde Baru, Golkar sudah menjadi langganan untuk menjadi partai pemenang pemilu, bahkan tak bisa dipungkiri bahwa, Golkar merupakan partai yang banyak mengusung kadernya menjadi pejabat di wilayah seperti bupati, wali kota atau gubernur, bahkan menjadi seorang presiden pun banyak yang didukung oleh Golkar. Pemilu 2024 ini merupakan momen 5 tahunan, yang menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pada tahun 2024 ini, KPU akan menggelar beberapa pemilihan umum, antara lain pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif DPR, DPRD dan DPD, serta KPU pun akan menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Hanis Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Hanis sudah sampaikan, visi-visi itu kan hanya ilusi Tapi yang dijalankan oleh Mas Hanis adalah karya nyata, kerja nyata Dan merubah wajah Jakarta tidak hanya untuk warga Jakarta Tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia Saat ini konstelasi perpolitikan di negeri ini mengalami suruh yang mulai menaik Kendati masih dalam batas kewajaran Nasdem sebagai partai peserta pemilu yang paling pertama mendeklarasikan bakal calon presidennya yaitu, Anies Baswedan. Kini giliran partai Golkar, seperti dengan partai lainnya, Golkar memiliki sayap atau relawan-relawan yang ternyata memiliki satu usulan nama bakal calon presiden 2024, di mana sayap atau relawan Golkar memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan karena sesungguhnya basis atau relawan di akar rumput pasti akan lebih konsisten dalam memilih. Yang mengejutkan adalah, deklarasi sayap Golkar yang diberi nama Go Anis, yang ternyata menjadi pendukung Anis Rashid Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta. Dengan deklarasi Go Anis, maka peluang Anis untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024 di Pilpres menjadi lebih besar. Para relawan dari Partai Golkar menilai Anis memiliki kriteria untuk membawa Indonesia lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh koordinator Go Anis, bahwa visi dan misi hanyalah ilusi, namun Anis sudah membuktikan hasil kerja nyatanya untuk Jakarta. Ini menjadi barometer mengapa Go Anis dideklarasikan oleh relawan dari Golkar tersebut. Rituan Kamil pun mengucapkan selamat kepada Anis, dan menegaskan bahwa jadi presiden adalah sudah garisan, jika Anis memang sudah memiliki garis itu dari Tuhan, maka Rituan Kamil akan mendukungnya. Kuat kita rakyat Indonesia, siapapun yang akan memimpin di masa mendatang, yang penting harus memiliki komitmen dari misi dan visi. Semua kerjanya untuk kepentingan rakyat Indonesia agar tercapai seluruh sila yang ada pada Pancasila yang merupakan falsafah Bank Indonesia. Seorang presiden adalah bukan milik partai tertentu, seorang presiden adalah bapak seluruh rakyat Indonesia di mana seorang bapak harus mampu mensejahterakan anak-anaknya agar tidak ada lagi kesenjangan kemiskinan, yang akhirnya membuat anak-anaknya menjadi sejahtera. Kami hanya mengabarkan, "Andalah yang menentukan. Terima kasih."